ada makan juga, tapi belum tahu juga mau makan apa nanti kita bakal pikirin on the spot penasaran sih, aku jadi pengen cobain nih ketat susu di Jakarta mantap nih kayaknya, Mane. nih ini ya let's go, cobain tuh susu oke, okay, ini dia nih ketat susu gila, lumayan rame sih tapi kayaknya aman mengikuti protokol kesehatan kayaknya aman deh. Ya. Oke aku mau pesan dulu, ayo. Ini kayak gini nih bentukannya nih uh, Let's go Oke okay, kita cobain nih Ketan susu uh, Oke okay, aja kita cobain nih Ketan susu legendaris di Jakarta kita cobain, enakkan ke mana, ketan susu atau ketan durian ayo, ayo. deh langsung ah, aja hmm aduh, lupa pesan minum lagi minum dong no. oh my god enak sih tapi agak seret-seret <laughs> Mas, mas. Mas. mas, oh boleh dong, boleh boleh hai bro? enak, jadi, nah. enak ya. nah, nah. foto sama ibu hamil ya? ayo sama dulu nya mana? itu sama oh itu sama mas Lihatnya nggak sih masih? Tusunya masih. <SISED> Satu, dua, nggak? Ya. Ya? Yeah. Satu, dua, tiga Oke Ebon, Mas, boleh kan? Okay. Ya. mas, boleh. Boleh, boleh. mas Udah, boleh dong Oke, oh. Ini mas berat mas iya, terus oke, udah selesai makan ketan susu legendaris hmm. oke, ha, jadi hari ini agak padat sih tadi ada buat konten sama Grite Agatha juga terus, aku sebenarnya udah lama ya mau makan ketan susu legendaris ini dan udah lama juga aku di Jakarta Akhirnya, uh, baru kesampaian makan ketan negatif dari susu dari sini, hari ini, banget, enak banget, enak banget, kalau misalnya disuruh bedain sama ketan durian beda-beda sih, sama-sama enak tetap, tapi sensasinya beda uh.